tenang, nah teman-teman cara menangani ini harus safety gitar, hati kita harus hati-hati teman-teman. Oke, oke teman-teman lihat, oke, kalang kalang kalang kalang, posisi kau jangan Oke, okay. kau sekarang, oke. Kasih muntah kasih, kabel itu, kau kasih. Ya, ya, ya. Oke, okay, teman-teman. Kita coba tangkap. Ya. Soalnya kita Oke, okay, si ada Pakku. mau disentuh, teman-teman oke okay. oke saya dapat Oke okay. mulai, okay, teman-teman hati-hati, belakang nah, teman-teman, kulir ini begitu agresif kita coba takrukan kulir ini emang sangat berbaik kan, kucinlah, kan, orang tua-tua oke, okay, oke, okay, oke okay. oke, okay, teman-teman posisi ini, jangan tiru ya adegan ini memang sangat bahaya Oke kita bawa ke luar. Oke, teman -teman. Oh, dia langsung berat, teman-teman. Oh, Bang. karena video Eh, uh, coba, uh, Kang, karung, Kang. Oke, okay, teman-teman. Kita coba tangkap. Oh, oh, itu, oke. Okay. Kita coba tangkap pakai kepalanya. Oh, oke. Iya, coba tangkap, teman-teman. Cuma yakin, kayak anak-an. Uh. Yuk, orang. Oke. Gak, gak, Oke, teman-teman. Kita cek kita cek giginya. Oke, teman-teman. Kita coba cek giginya deh. Ayo, enggak, enggak. Oke, teman-teman. Kita cek. Oke, teman-teman kita cek di gitar yang bisanya lihat tuh. satu yang ini nih yang kanan kita cek dua tuh oke okay. yaudah teman-teman kita langsung rescue kita langsung wadah karung wadah karung bakarung enggak oke teman-teman kita rescue kita bawa pulang sebentar kita, soalnya di sini emang takut membayarkan warga dan sering banget Uh, ular masuk ke rumah Kadang ularnya masuk ke kebun ya kan Iya yeah. Oke okay. oh, Semua anak Satu datik Satu datik kan Oke Tuh teman-teman King Cobra bagus sana, Raja ular King Cobra Teman-teman Ular ini sangat berbahaya Dan berusiko juga teman-teman Kurang lebih yang saya tangkap ini Ada 9 kiloan teman-teman Panjangnya kurang lebih 4 meter ya Ada ya Gimana teman-teman Kita bawa pulang Kita rescue Yuk Iya Kalau ke sini ada sabunnya dia apa tuh ya sampai